Mau, Ma? kita ya. bikin Hanya kue itu, ya. No. Ya, ya, ya. Please, please. Nah, kumohon. Ya, oke. Usahakan itu, enggak, lo? bikin kue. Eh, ala ya. Chef Rara Ayo, Ma. Oke, kita mulai, ya. Apa, ya? Out, poh, guys. Hari ini kita akan bikin birthday cake. Tara, Tentang lagi gijai. ngapa? Oh, oh, iya ovennya. Hmm. Huh? Uh, Tara, Uma, Uma ambil ovennya Tara dulu tadi ya. Karena ya, mau bikin konten pakai kafe hmm. Uma. Uma, hmm. Tara Bitu, boleh bantu ngaduk telurnya nggak? Boleh sayang. Tapi sih, nggak jadi hmm. deh. Betul uh, hmm. uh, uh, uh, uh, uh. juga ternyata. Eh, Uma boleh minta tolong uh, gak? Uh, uh, uh, uh. kebetulan. Ma, mana ma sih Rara Mau! Jambilan apa, Ma? apa? asik-asik! Lain deh. Gak banget, Ma. Kebetulan, Anta juga lapar. <tus> <tus> Anta atau Rara <tus> yang lapar. Kuenya mengembang dengan cantik. Cukup. H -h -h -h -h -h -h. Rara sih. Ya udah. Emang cukup? Gimana kalau Rara bantuan Uma bikin? Popkor? Kalau banyak. Banyi bisa mau, mau, mau, membuang umat, umat. jadi busa Nanti yeah. nah, caranya bikin pokok Tidak, Mbak maaf ya, ya, ya, ya. <laughs> yeah. sayang Ini, lama Kita lagi ya Nah, setelah mm -hmm. adonannya siap Selanjutnya, kita akan mm -hmm. masukkan vanilla essence mm -hmm. Sebanyak Bu oh. oh. uh. Eke Halo Um, um, oma kalau ngobrol sama Bu RT pasti lama. Hmm, berapa dong? Hmm, tadi kata mbaknya hmm. masukkan jumlahnya sebanyak hmm, lebih gambar badan mbak. Hmm. Hmm. Ah, sebanyak banyaknya, <tik> <tik> <tik> oke. Okay. Ah. Kenapa papan Orang yang mau. Enak. Tambah lagi biar wangi. Ya enggak apa. Wangi manis. Udah kan nungguin, ya? Iya, lanjut yuk. Tadi sampai mana kita? Bentar, bentar ya, bentar. kita akan masukkan vanilla essence sebanyak 2 sendok teh. Jangan kebanyakan <tuk> ya sis Kampai Ini pahit loh. pahit <tuk> Nah Ra Hah? Ini adonannya udah jadi Iya iya iya Kita masukin ma. oven <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Bismillah oh. Bismillah Ra Sini deh Hah? Iya <tuk> hmm. ma. Kok gini Allah. Hmm. Itu pelangi, dulu, ya Allah Coba dicicipin dulu Itu pelanginya Umat Bismillah Wah. Wow. Astagfirullah, Ciptaan awalnya selalu mengetahui vanilanya cuma dua sel. Kok mencuna pelangi habis jadi ya? ada yang kelain? Oh, no no, no, oh, no, no. Wow. <Huh>. Kuenya jadi pahit itu Kalau kita melihat sesuatu yang melakukannya oh, no. Ada bacaan apa? Hah? Rara <gadanya dimana? tari> udah gak sabar Jadi Rara masukin sendiri Baking powder sama vanilla Sebanyak-banyaknya Umang Maafin Rara ya Umang namanya ya. juga pertama kali belajar ya. Ya. bikin kue, gak gampang. Hmm. makan biasa, kalau mau berhasil asik, harus pakai takaran benar. Dan makan apa yang penting harus sabar. Iya makasih ya hmm. Rara udah jujur sama Uma, Berani hmm, mengakui kesalahannya hmm, Ini eh, uji juga ya sebagai hadiah. Ma. Bismillah, mau enggak, kita bikin kue lagi. Mau ya? Beneran Uma hmm? Mau mau, Yeay Rara <laughs> yang kocok telurnya Uma. Tapi pelan pelan kocoknya. Tenang, aman kok. <laughs> beneran nggak mau? Hmm, ya udah semuanya buat terlarang aja. Hihi. <tawa> mm hmm, Botol bekas, kardus. Pasir, oke. Okay. Besok Rara mau buat jam pasir ah. <tip> Tapi kayaknya nggak bisa <tip> kalau buat sendiri. Hmm, minta bantuan siapa ya? Oke okay, Nusa, huh? Sampai besok ya. Oke, okay, makasih Abdul. Nusa. Sampai... <tip> <tip> Sifat, kakak, tuh. Rara baru aja mau minta tolong. Menin, <tis> menin. Minta tolong apa, Rak? Ra? Besok, Rara mau buat jam pasir. <tis> jam pasir? Aduh, aduh. Wah, gitu. Enak banget, ya, Rak. Wah, <tis> <nabur> konten, ya. <tis> Sampai ngiler, anak hmm, okay. Umar. Iya, Insya Allah, besok abis umah, umah. pulang ajikan. Ya. Ya. Ya. Kita bikin kue itu, ya. Ya, ya, ya. Please, Umar, Insya Allah, besok ikut bantuin Rara, ya. Setelah pulang ajikan, kita kesini. Yeay! ketiga, ya. ya, bikin kue. Alhamdulillah, <laughs> banyak yang bantuin. Ya, makasih ya, kak. Chef lari ready! Ayo Ma, oke, okay. eh, kita mulai ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Guys, hari ini Shinta eh, Kita bakalan bikin Kita mulai. Kita mulai. mana? Ini loh udah Nusa sama Adu belum sampai Ra. iya ovennya hmm, hmm. Uh, Rara padahal tadi mereka pelanggannya dulu ya, duluan loh hmm, ya udah mau dulu yuk Rara boleh bantu ngaduk telurnya nggak boleh saya Adu kemana sih lama banget biasanya ya Nusa tuh kalau tuh nggak lama-lama hmm. hmm. gimana hmm. kalau kita mulai aja Mama, mana sih? Oke, oke. Sama banget, Ayo, um, ya, Kalian ya, mulai, terus biar ya, ya. ya, semakin asik. Ya, ya, ya. Tantun dikirin hmm, pisang goreng, ya. <laughs> nah, ya? Selanjutnya, kita, kita, kita kasih baking powder secukupnya. Biar suenya mengembang, cantik. Ya, cukup, ya. cukup? Bapak, bapak, bapak, bapak, bapak, Kuenya bisa ngebuang ah, jadi iya, busa banget, hmm, Kita main lagi Tidak usah lupa ya <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> Rara Wah, maaf ya sayang. Oh iya, iya bikin jam pasir om ya. Lama lama. Tapi itu kok udah jadi Cinta sih. Cuitin lagi ya. Aku nggak nungguin kiri. kita bikinnya? kini hmm. setelah adonannya Kemarin siap. Kemarin kita kan udah janji mau bantuin. Kita akan masukkan hmm. vanilla essence hmm. sebanyak. Kemarin kan janjinya habis banget. Huh? kan kak? Hmm. Bukan hmm. Setelah Halo? main bola hmm. kan? Oma kalau ngobrol sama Bu Ertinul pasti lama. Loh, hmm. Assalamualaikum tanda kenapa? Berapa hmm. Tadi kata mbaknya Masukkan sarang sebang Nusa nih Insya Allahnya Nusa hmm. Sama kayak insya Allahnya Abdul Mbak Mbak. Hmm? Kok ah. Sebanyak-banyaknya. Waktu Abduh bilang insya Allah kapan pika, tiba-tiba Abduh pulang, gak balik ke kelas kan? Terus pas jajah mau main bareng, Abduh bilang insya Allah ikut. Ternyata pak cik sampelit, bagi asik main game di rumah kan? Abduh, karena Nungguin dia. Iya lanjut yuk. Tadi sampai mana kita? Bentar-bentar ya, bentar. Tapi kita kan itu kan dulu kan cuma kali ini doang. 2 sendok teh. <tuk> oke oke. Kan ngerti sekarang. Nusa sama oh. Abdul enggak boleh begitu. Nah, Kalau sudah janji ini adonannya udah jadi <tuk> dong. Iya <tuk> nah, iya. kita masukin oven. <tuk> Tapi Tante, <tuk> <tuk> Abdul kan nggak bilang janji. Aku bilangnya insyaallah. Abdul sayang, hmm. ucapan insya Allah itu Kok artinya ini, jika Allah hmm, coba, menghendaki Kalau kalian ragu-ragu sebaiknya C -c -c jangan ucapkan insya Allah Karena kita semua wajab. ini sebagai manusia hanya bisa cuman menyerahkan cuman segala sesuatunya Aparara atas aja kehendak Allah Maafin ke Nusira Abdal juga ya Syifa <tis> Kuenya jadi pahit, itu harus tepati ya Kak. Iya, no. kita maafin. Uh, kalau ada biarkan, aku lupa waktu. Terus hmm. udah gak sabar, hmm? jadi Makasih ya, Kak. Terus aku bawa kekinian. Kan, aku sangat powder sama vanila. Itu doa. Oke, bawa. aku mau ya, kekinian. Makasih, aku tinggal segini misalnya. Namanya juga hmm? pertama hmm. kali belajar bikin kue Tadi waktu Tante Dewi ngomong Rara makan Pertama yang penting harus sah Bar... Iya Makasih ya Rara <tuk> udah jujur sama Uma Berani mengakui kesalahan Iya Uma <tuk> hmm, Sebagai hadiah <tuk> Mau nggak kita bikin kue lagi? Beneran, rumah mau. Wah oh, hmm. ini enak banget. Hmm. Aduh, aduh, hmm. enak banget ya Ra. <laughs> <laughs> Sampai ngiler anak Uma. Iya Uma, Uma Uma. Iya. <laughs> kita bikin kue itu ya? Ya, ya, ya. Please, Uma, please. Yes. Ini udah. Ntar lagi jadi ini. Oh, iya ovennya. Hah? Uh, Rara, Uma ambil ovennya dulu ya. Iya Iya Uma. Hmm, Uma, Rara boleh bantu ngaduk telurnya nggak? Boleh sayang. Asin. Sama banget ambil ovennya. Eh, Ada, hmm, lanjut aja. Nara aja deh. <laughs> nah selanjutnya hmm. kita kasih baking powder secukupnya biar kuenya mengembang dengan cantik. Cukupnya ya. Hmm, hmm. hmm emang cukup. Bambadu apa? <laughs> eh tapi kalau banyak kan? Kue ini bisa ngembuang jadi busa. Ah. Nah, tambahin lagi. Ah. Kita hmm. <laughs> Rara. Wah, maaf ya sayang. Yoni ya, nih, Uma lama. Kita lanjutin lagi ya. Nah, setelah hmm. adonannya siap, selanjutnya kita akan masukkan vanilla essence sebanyak... Eh, Bu Ehten nelfon. Halo? Asal minum. Oma kalau ngobrol sama Bu RT pasti lama. Hmm. Lama dong. Hmm. Tadi kata mbaknya, masukkan vanila sebanyak leyang banget, Mbak. Ah, sebanyak-banyaknya. Oke. Hihihi Hihihi Kurangi nih Hihihi Enak Tambah lagi biar wangi Iya nggak ada <tuk> <tuk> Rara nungguin ya Iya lanjut uh, yuk Tadi sampai mana kita Bentar-bentar ya bentar Kita akan masukkan vanilla essence <tuk> sebanyak 2 <dua> sendok teh 2 sendok teh Jangan kebanyakan ya sis nanti pahit loh <gat> pahit Nara huh? ini adonannya udah jadi <gat> iya <iyi. Nggak>, kita <gat> masukin oven <gat> Bismillah <gat> Bismillah Hmm <gat> kok gini ya <gat> coba dicicipin dulu Bismillah loh Oh, pahit, pahit ya? Wadah wadah Perasaan vanilanya cuma dua sendok hmm. kok Apa Rara jujur aja ya? Kepada tadi ada yang kelembang Oh no no no no oh, no no Rara berani Huh <tuh> Uma? Hmm? Kuenya jadi pahit Itu gara-gara Rara Oh no <tuh> rara. no no <tuh> Rara udah gak sabar, hmm? jadi Rara masukin sendiri baking powder sama vanila sebanyak-banyaknya. Umma, oh. maafin Rara ya, Umma. <tuh> Namanya juga pertama kali belajar bikin kue, hmm. gagal itu biasa. Ra. Kalau mau berhasil, harus pakai takaran yang benar, mm, mm. dan yang paling penting, harus sabar. Iya, makasih ya, mm, mm. Rara. Udah jujur sama Uma, berani mengakui kesalahan. Iya, Uma, hmm, sebagai hadiah, huh? mau nggak kita bikin kue lagi? Beneran, Uma mau, mau, Yeay, <laughs> Tapi pelan-pelan kocoknya. Tenang, aman kok. <laughs> Entah, mau gak nih? Hmm? <tuk> Beneran gak mau. Hmm, ya udah semuanya buat rara aja. <tuk> hmm, bener. <tuk> Kue cubit, kue cubit Silakan bu Dibikin kue cubitnya. dadangkan di 500an Kue cubitnya bu hmm, Beli apa ya? Silahkan dibeli bu Silahkan, Ini bu. kue cubit terenak buat tanaman hmm, Kue cubit ya? <tik> Boleh deh dua bungkus Wah ini uangnya ya? Dua nah, bungkus Mantap Alhamdulillah, makasih ya bu hmm, Bu, ini uangnya belum ada kembaliannya hmm, Kalau ada Uang pas puluh ribu aja, Bu. Oh, ya, <guluh> um, Buat kalian aja deh kembaliannya. Oh? Loh, saya lagi buru-buru eh, nih. Ibu, makasih, ya, Raya, bu. bu. Ini gimana? Oh, Wah, kalau semua pembelinya kayak ibu tadi, Rari bisa untung banyak. Wah, hmm. ada Nusa sama Rara. Hey, hey, Nusa Samara. Rara. Wih, <guluh> uh, iya, asik. <guluh> kita jadi ada temenan jualan, Ira. Emang Kak Abdul sama Kak Syirpa? Jualan apa? Wih agar-agar jelly Agar-agar oh, jelly Dan satu lagi Tadaaa! Hmm? Kue cubit coklat Meler. Hah? Kue cubit juga Masa jualnya sama sih Ada aduh pak, jangan gitu kuenya boleh sama Tapi rasanya kan beda, iya kan? Enakan juga kecubitnya umma Ayo bu, pa. Ini agar-agar jeli kenyang Coklat meler bisa melelehkan hatimu. Kue cubit umat makin jelas coklatnya di sini, digigit makin asik. Kue cubit coklat meler. Ayo, ayo. tuh Eh, sih. Nah, dagangan kabel sama kasifa masih banyak. Hmm. Wah saingannya berat nih, Dul. itu udah diatur, jadi nggak usah khawatir. Bagian hmm. usah sama Rara kan sahabat kita, jadi nggak ada istilah saingan. Iya sih, banyak kali yang dagang. Aduh, Rara. ada apa sih kau? Ini kecubit buatan Uma enak loh, Pak Ucok harus nyobain. <tik> <tik> eh, kibitulah. Aku lagi cari kue. Alhamdulillah, ini Pak Ucok kebetulan masih ada tiga bungkus lagi. Ah, pas banget itu. Eh, sayang kali kalau cuma tiga bungkus. Ah, tapi ya sudahlah ah ini uangnya. Wow. Makasih Pak Ucok. Hmm, Pak Ucok, nggak uh, ada kembalian ya? Hah? E e itu e tunggu dulu sebentar. Hira, hmm. eh, sini. Sih. Hmm, sebentar ya Pak Ucok, Nusa coba tukerin uangnya dulu. Ah. <laughs> paten kali hmm. kau Nusa. Dul, huh? Siva, ya Nusa. Kalian ada uang sepuluh ribuan lima nggak? Hmm? Bentar ya Nusa, kayaknya ada deh. Rp200.000 ada enggak Rp200.000? Hah? iya, Ah, Ucok kue cubitnya masih kurang kan? Ah, iya Nusa. Nah, kebetulan nih Ucok, Siva sama Abdul juga jualan kue cubit, ya Ucok. Cocok kali itu. Ah, uang kembalian belanjaku tadi, mau belikan kue cubit kalian aja ya. Wah, yes. Makasih banyak Paucok. Makasih banyak. Sama-sama Abdul. Sifa. Alhamdulillah. Alhamdulillah! Kak, sini hmm? Kenapa sih, Rak? Kok malah nawarin kecubutnya ke hapus sih? Hmm? Hmm. Kalau dibilang nggak ada pembelian, pasti Pak Ucok kasih sisanya ke kita. Kan kita bisa untung banyak. Hmm. ra hmm? inget kan pesan rumah? Ingatlah. ingetlah. Kita harus meneladani sifat berdagangnya Rasul. Mm -mm. Amanah. Jujur dan terpercaya. Iya ya, sih. Tapi kan, Uma? Hayo. Iya hmm? deh, Uma. <laughs> nah, gitu dong. Kak Abdul, Kak Siva, maafin Rara ya. tadi Rara bikin kalian sebel. <laughs> Gak apa-apa, Rak. Berdagang emang harus kreatif. Sesama pedagang kan harus saling bantu. Nah, karena kalian udah ngelarisin dagangan kita. Nih, ada hadiah buat kalian. Wah, enak tuh Makasih Kak Abdul, Kak eh, eh, kalian kan jualan. Nanti kalau dibagiin gratis kan bisa rugi. Iya. <laughs> lah, berbagi sama sahabat, gak bakal bikin kita rugi. Kita kan jualan gak cuma cari untung tapi juga cari berkahnya alhamdulillah eh Kapdu, Ka Syifa. Yara, kayaknya masih ada enggak? Hmm. Kalau udah urusan makanan aja. Tadi di rumah. dum dum dum